Lagi di RCTV Indonesia. Sekarang kita lagi di mana nih Om Gebi? Kita Hah? di Beow Fluid. Beow Fluid. Sekarang kita lagi ada di eventnya Leader to TDC Indonesia 2022 Day One. Nah, hari pertama nih bang. Hari pertama, coy. Ingat ini pesertanya antusias banget dan banyak banget, cuy. Walaupun tadi pagi lebih banyak, banyak iya. yang udah pulang. Okay. Nah, sekarang tuh lagi ada eventnya apa? Uh, tim tandem ya. Tim tandem. tim hmm. tandem nah, apa buah? Tim tandem itu mereka ngegrouping satu tim, ada tiga orang nih, gap. Oke. Okay. Tiga orang dinilainya nanti kerapihan kerjasamanya. Jadi mepet mepetnya bertiga tuh harus kompak banget tuh. Okay. Nah, sekarang udah ada empat tim nih, gap. Okay. Kita langsung masuk ke dalam. Kita cek, cek, cek. Yuk, nih! Kalau lu lihat tuh, lagi pada latihan buat tim tandem. Banyak banget mobil RC drift yang keren-keren yang kerja sama timnya gokil-gokil juga. Lu lihat di sana, emang udah pada banyak yang pulang sih. Tadi pagi gokil, gap rame, rame banget, dan itu ada bootnya JRA sama Freddy, sama Little Tokyo ya. Iya, gitu. Nah, itu lagi pada nyeting-nyeting tuh liat lihat ya kan. Nanti kita datengin, kita lihat. Kita saksiin bentar lagi. Harusnya udah mulai nih. Kita ngomong sama Om Albert. Opa, kita mulai tim tandem gimana? Wih, gas katanya, gas. Hayo kita mulai. Gas. Ini grup juga nggak bisa dianggap enteng. Ada Om Godel, Om Angga ini dulu ngotong RC drift. Ada Raymond pemain baru tapi dia gokil banget mainnya. Nah. Gap sekarang kita lagi di day itu ya, Day itu dong. Wow, gokil banget semua peserta udah berkumpul, seru banget ramai Dan sekarang mereka lagi kontrol praktis. jadi dikasih waktu. Tait okay. banget waktu mereka jadi grup pertama, dikasih waktu untuk kontrol praktis 5 menit gap. Oke, okay. belum oh, enak dong. Ya, enak sebenarnya. cuman waktunya padet banget, jadi habis 5 menit mereka turun ganti grup 2. Turun lagi gantri grup tiga gitu terus sampai kita kasih waktu tiga, tiga kali. kali ya. Yo, deg-dekannya luar biasa nih ya nggak sih. Kita lihat apa Peserta gitu? berapa bang? Total peserta hampir 40 puluh. mantap. Terbesar dari yang pernah gue datengin event RC drift sih. Nih. Gokil gokil. Mantep, gokil gokil. Kita langsung lihat mukanya pada tegang semua gap. Iya. Yeah. Gue nggak bayangin kalau gue ikutan main akan gemeter juga tangan gue. Sekali, nah ini dia Boleh. salah satu pesertanya nih. Boleh. Ini mau ngerokok dulu, gua yeah. mau ngobrol dulu nih sama lu nih. Menurut lu gimana dengan kontrol praktis yang sangat padat waktunya? takap, disiplin semuanya. Jadi disiplin ya, yeah. mendidik driver-driver untuk lebih disiplin. Ya yeah, kan lebih prepare, lebih prepare mantap. Gitu. Thank you banget, thank you, thank you. Thank you. sukses Asik. Yuk, kita datangin. <laughs> kita datangin peserta-peserta, mereka lagi pada prepare mukanya kenceng-kenceng banget kayak kitnya <laughs> ini gue lagi sama om poti nih yang kemarin nantangin peserta-peserta lain, gedein aja angle lu yoi ya. banget, Ya gak om? enggak, bohong lu <laughs> <laughs> udah di post videonya, oh, iya, iya, iya. ya kan? Yeah. Doy lagi mempersiapkan, ada Om Tony juga yang lagi nyiap-nyiapin kit, ada Om Andre dari Bandung, gokil gokil, velgnya coy, mengkilat, kayak muka gue. Kinclong dong, pakai apa Kinclong. tuh bang? Mengkilap, pakai apa bang? Apa? Mengkilapnya pakai apa? Pakai Rapika, kayak nyetrika baju. <laughs> ada Om Budiman juga yang lagi makan siang. Ini hmm. driver dari Arab. Datang jauh-jauh sini Ente mau menang apa mau nyari istri nih, Wan? Ente mau menang apa nyari istri? Ente no. lo <laughs> Kalau kita lihat nih, Gap Peserta-peserta antusias banget Lagi prepare, ada body contest Dan body contestnya itu lagi disiap-siapin juga Gokil Nanti akan ada replay-replaynya Jadi habis tandem, post, replay Jadi ngelihat kesalahan-kesalahannya Bakal aman semuanya mm. Ya enggak Oke okay. Gua lagi sama juara-juara nih, Gap Ini Om Adit Angle-nya tipis-tipis, tapi selalu konsisten Ini tukang big angle Om Ucup, yang kemarin menang di Singapura Nah, menurut lu gimana nih Om Ucup? Uh, lu mempertahankan gelar lu sebagai D1GP nomor satu Dan akan direbut sama Om Adit, <laughs> atau gimana? Kalau mau direbut gak apa-apa sih Cemen kali, gak ada perlawanan gak ada, gak ada. Gimana Om Adit? gua gak mau dicari di kamera sih. Oh, jadi di belakang. Di ngeri tantangannya gua lawan lu di track poin ini begitu. Hmm. Lu songong banget loh Om. Oke, sama ini. Heeh. Uh -huh. Kayaknya sih aku. Enggak mungkin lah, dia enggak songong. Kan mentalnya harus jadi jatuhin dulu Oh, nih. susah kalau kita ngomong sama. Sewor, pesewor. Sewor, jatohin mentalnya dulu ya, jebret. Aku di atas lagi main cuman gini doang awas lu menang, awas nah. lu menang dibisikin tipis-tipis soalnya waktu itu pernah kayak gitu belajar ah. kok bro uh -huh. berantakan mainnya <laughs> sekarang senjata aja hahaha <laughs> bener, bener, bener thank you bener. banget kok bro-obrol ya wapucup bro, ya, bro, ya, bro, ya. bro. good luck good pertahankan gelar lu lawan gelarnya dia good event by the way thank mantap you. gua sekarang lagi ada debutnya JRA RC Workshop bagi lu, -lu yang mau belanja Bawa banyak banget barang di sini, coy. Dan ini fresh from Japan, jadi baru datang kemarin. Langsung dibawa ke sini, Mbak Sarah ya. Mantap. Ada diskon di sini? Ada 10%. 10% lu kalau kesini cepetan, langsung belanja untuk onlinenya di JRARC Workshop. JRARC Workshop di Tokopedia, Tokopedia. Dan Tokopedia dan Instagram. Dan Instagram. lu kalau mau belanja online di sana bisa kontak yang punya Om Opan sama Mbak Sarah. Ada banyak body, yuk! Oh, ini gue mau banget nih. Di Max, di -max. Max, harganya ini berapa? Masalah, di Max, uh, 2.500 coy. Dan ini full option, gokil. Kita main ke booth sebelah. Gua Dira. sekarang ada di boothnya Little Tokyo, yang dimana produk-produknya ready semua from Japan. Langsung juga, kemarin baru datang ya, Dave Ya, baru datang. Thank you banget, udah bisa join di sini. Lu lihat di sini ada elektrik, Yo. ada velgnya juga. Par ya, wow, wow, gokil! Absolute one ini full titanium nih, gap nih. Motor, motor, bukan motor kita. Mio, nggak ada nih, kayak gini ya. Mio, nggak ada. Jairo baru, Jairo baru, Revox, harganya satu juta kalau online-nya bisa kemana Om Dafa? Craft di Jakarta. Craft di Jakarta. Nah. Geb, gue mau beli ini kayak Geb Gas. Gas. Mau gratisin kayak ya dia ya. Saha. <laughs> Kita muter-muter. Lu mau nyari apa sih Geb? di sini? Lu mau nyari apa? Nyari enggak tahu Bang gua. Nyari apaan? Susah kalau kebanyakan duit sampai bingung dia mau beli apaan. Iya. Kalau gua gue taruh lagi. Taruh lagi aja. Dompetnya kosong, Bro. Cebarannya. Ya kasihan. <tuh> ya buat makan doang, Bro. Nontonin aja lah, yuk. Iyalah, nontonin kenyang ini mah. Yuk. <tuh> Kemejanya para sultan, mana-mana, mana ini mana-mana, mana-mana, mana-mana, mana Sultan mana-mana, mana-mana, mana-mana, mana Sultan Sultan mana mana jadi mana boleh kalau mana Sultan duduk mana ini salah satunya ada Om Ucup ada Om Andi mana-mana, mau mana ya? mana-mana, mau mana mukanya mana mana-mana, mana-mana, mana-mana, mana-mana, nanya mana mana-mana, mana-mana, yang sangat padat, sangat disiplin, dan sangat tight oke, kalau dari gua masukannya hanya pembagian ban pembagian bannya ya, ya. pembagian bannya mungkin bisa di, bisa, bisa di depan bisa di depan, oke makan waktu siap, nanti itu akan kita perbaikin ya. dan menurut lu gimana untuk deg-degannya, mentalnya gimana? Nah, kalau itu yang harus disiapin disiapin banget-banget banget ya? Banget tangan gemetar? pastinya Pastinya ini Pastinya. first event TDC ya lu ya. Yes. Dan ini event keberapa kali lu ikut? Ketiga. Ketiga. Ketiga. Dan ini paling tegang. Uh, ya, salah satunya. Salah ya, satunya. Pasti layan internasional apalagi. mantap. Thank you bang atau Andi, yo. Sukses buat acaranya. Thank Harus you, itu. thank you, thank you. Sekarang nih lagi QTT. Ini bentar lagi ada Mas Hadi mobilnya Mas, Mas Hadi. S14 Falcon 91 point men 91 untuk round 1. Nah. Jadi semuanya ada replay-nya di sini. Oke, okay. kita lihat nih sekarang kita bisa nonton nonton dengan gampang, sangat gap sangat ya nggak gap. betul bang. Oh bisa yang di. Yang lagi di rumah replay. bisa nonton. Ini live di YouTube kan ya? Yo live juga di YouTube. Bagi yang belum nonton bisa nonton lagi live replaynya. nya gokil nih acara. Oh dua poin terakhir. Om Juri, Om Juri. Om Om Juri, Om Juri, nanya dong. Nanya dong Om Juri. Oh iya dong, iya dong. boleh ceritain dari titik yang tadi di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya. QTT hari ini semua bagus, poinnya deket-deketan Jadi, gua Opan, Michael, kita coba untuk bisa semaksimal mungkin lebih detail penjuriannya Jadi tidak ada yang rancu, karena ini kelas event kelas internasional Ajib gak? Ajib Tadi lu udah pada lihat kan, yang super expert pertandingannya seru banget banyak yang nggak luck ya di sini tuh di drifting itu banyak faktor luck juga gap menurut lu gimana gap ya, benar iya kan persen tuh kayaknya hoki deh puluh nah, 70% hoki gengs dan itu emang itu pertandingan seperti itu ya enggak sih nah, nah sekarang ngapain bang? ini sekarang kita lagi nungguin uh, di 1GP di 1GP itu kelas yang paling tinggi istilahnya di pro kelasnya. Ini mobil-mobilnya ada di sini nih kalau kita lihat. Gap, ada yang keren gap. Kita lihat ini gap. Eh uh, uh, Ada pedoknya gap. Yoi Ini Toyota Supra Evangeline. Ada mobil aslinya. Buildernya Om Oki Chandra. Dan yang punya ini Om Chris. Keren ya dibikin pedoknya real banget gokil niat banget nih doi salah satu kontestan body contest jadi ini ada body contestnya juga yang versi uh, livery uh, bukan street ya apa namanya street sama satu lagi satu apa game racing nah itu salah satu finalisnya kita lihat nanti yang menang siapa kita buat sesi interview sendiri Oke. Okay. Oke, okay, kita close. Close uh, dulu. Terima kasih. caranya terima kasih untuk bewok Thank Sudah you to Baywalk. Sebagai venue yang sangat support untuk kita dan sponsor kita RefD, Helihan Toys, DS Racing, Little Tokyo Drive Arena, JRA dengan media partner In Indo Zone and then RCTI dengan yang organize oleh Plan O yes, okay, guys. jangan lupa see you round 2 round 2 Indonesia Leader to tdc 2022 gimana Om di bulan depan nanti kita akan infoin dan jangan lupa follow terus RCTV untuk dapetin update-update untuk Leader to tdc nextnya oke okay, thank you ciao thank you semua untuk para peserta dan thank you yang pemain-pemain dari luar negeri datang jauh-jauh dari luar kota datang jauh-jauh yes selamat malam dan Sampai, Sampai jumpa. Tepuk tangan buat dia semua.